dan saya juga mikirin juga masalah saya dan dia juga saat itu bagaimana kita bisa syuting ini biar selesai dan balik ke Jakarta gitu kan sebenarnya kita mau syuting landscape kereta api dari, dari dua bukit gini melintas gitu loh di atas jembatan itu kenapa jembatan itu? karena jembatan itu masih khas bikinan Belanda gitu loh ada hubungannya dengan Belanda Nah, ketika kita pakai 35 mm dengan lensa panjang, ketika kereta api itu sudah melintas, ada orang juga yang jalan di atas jembatan. Kita kira awalnya dia mau bunuh diri, mau loncat. Kita udah standby aja tekan. Ternyata ada juga orang lain yang ikut jalan juga di situ gitu. Akhirnya itu menjadi daya tarik kita untuk mendekat ke jembatan itu. Setelah mencari tahu jalan ke arah sana, akhirnya kita ketemu dan setiap hari saya melihat orang, bagaimana orang ini bisa jalan di sini dan mereka ada yang anak kecil jalan dengan biasanya, ada yang bawa sepeda digotong, ada yang bawa eh, hasil ngarit eh, rumput dan segala macamnya Oh ini berarti lintasan transportasi masyarakat, bukan hanya kereta api aja, tetapi kan itu eh, tidak safety gitu kan itu bukan khusus buat manusia gitu kan ketika saya mencoba untuk jalan itu wah serem sekali akhirnya mundur baru 5 meter aja udah mundur padahal masih ada sekitar berapa ada ratusan meter lah itu kan kita coba syuting dari bawah ke atas bla bla bla dari sini dari sini dari sini anglenya pas kita cek gambarnya tidak ada serem-seremnya sama sekali Bagaimana mungkin di mata kita, kita kagum sama orang yang jalan. Kenapa di frame tidak terkagum-kagum kita gitu. Berarti ada yang salah ini. Kita coba cari pikir-pikir-pikir. Ada satu angle yang belum kita coba dari ketinggian. Memang di saat itu tidak ada yang lebih tinggi dari jembatan itu juga gitu loh. Kalau zaman dulu masih sudah ada drone itu enak sekali gitu loh. Dan akhirnya kita tinggal di kampung itu selama seminggu untuk memikirkan bagaimana cara syuting jembatan ini. Akhirnya kita hire orang kampung sana untuk bantu kita. Kita pekerjakan, saya minta dibikinin keren dari bambu. Terus eh, ada tukang las di kampung itu, dia biasanya suka ngelas pagar sama sepeda. Jadi minta dibikinin seperti lori gitu loh, lori. Yang akan ditaruh di rel kereta api tetapi ukuran kereta api ternyata tidak persis sama kalau 17 akan lurus 17 enggak, dia akan 17, 15, 16, 18 gitu-gitu pokoknya dan siapa pula yang percaya sama tukang las itu dia bisa bikin alat yang safety yang tidak akan mungkin bisa jatuh tengah jalan kalau itu jatuh tengah jalan ya di bawah itu kan bolong saya nggak bisa tidur juga saat syuting itu. Tetapi biar bagaimanapun ini harus dituntaskan. Karena kalau nggak dituntaskan ini akan menambah besok lagi besok lagi semakin ketakutan itu semakin banyak gitu loh. Tetapi kita harus berpikir matang juga gitu loh. Kadang-kadang Leonet kalau udah tidur itu suka bangun bangunin saya malam-malam. Langsung dia bilang, oh bagaimana kalau besok itu kita sekalian jangan, kita terapkan yang pertama dulu habis itu baru kamu ngomong ini udah sana tidur gitu loh saya tahu dia gak bisa tidur karena di kepalanya dia mikirin semuanya dan saya juga mikirin juga masalah saya dan dia juga saat itu bagaimana kita bisa syuting ini biar selesai dan balik ke Jakarta gitu kan ternyata eh, rasa takut itu ada ketika kita belum memulai mencobanya Ternyata itu yang saya pelajarin. Ketika kita udah di atas roli itu dan kita kagum melihat adegan itu di monitor, ikan pakai kayak jimijit gitu, jadi semangat dan kita lupa. Kita sudah sampai ke seberang gitu, bahkan kita pulang lagi dengan pakai itu. Artinya, saya juga bilang sama dia, coba cek dulu sebelum kita meninggalkan tempat ini, udah bagus apa belum. Dan memang bagus orang kita sambil syuting aja liatnya sampai kagum-kagum, ya benar. Ingat ya, kalau adegan ini tidak kamu pasang di dalam film kamu, awas kamu ya, saya bilang. <tuh> Bikinnya udah mau mati, nggak dipasang di gambar di dalam film. <tuh> pengalaman leonard sama leonard tuh lucu lucu gimana gitu loh lucu lucu menyebalkan tapi saya suka bekerja sama dia karena dia orang gila yang membuat saya lebih gila lagi kalau bisa jadi kita sama-sama orang gila yang membuat film yang gila juga gitu loh karena saya suka menemukan orang-orang yang unik-unik gitu loh di film shape of the moon pertama kali diputar itu di e, pembukaan festival Idfa tahun 2004 waktu itu tahun 2004 dan saya kaget juga wow dan menang pula di Idfa kan setelah Idfa dia menjadi e, menang juga di Sundance Film Festival wow oke okay. Abis kita menang dari Itva dan Sundance di film Shape of the Moon, kita punya PR satu lagi karena kita harus menyelesaikan satu film yang terakhir mengenai bintang-bintang, Position Among the Stars. Waduh, bagaimana ini film yang kedua kita udah menang? Jangan sampai film yang ketiga ini anjlok. Iya ya, kenapa harus menang ya? Seharusnya nominasi aja gitu loh, biar yang ketiganya menang gitu loh. Nyatanya beban juga menang itu ternyata. Karena ketika kita udah menang di posisi yang tinggi, aduh ini film yang ketiga bagaimana ini. Dan dia bikin film yang ketiga itu masih ada bayangan-bayangan ketakutan akan hal itu. Itu loh, sampai saya sebel oh. juga sama dia. Karena apa? Di film yang kedua itu kita udah total untuk masalah teknik kamera gitu loh. Mulai dari kamera masuk ke sumur, keluar dari terowongan kereta api, apa semuanya yang di, yang di atas jembatan dan segala macamnya, kita udah total angkat rumah lagi, pindah rumah, bong, angkat rumah itu, dan dia masih pingin bermain-main dengan teknik kamera di film yang ketiga, tetapi kenyataannya yang kita dapat drama gitu loh dramanya ini terjadinya di rumah itu wah ini bagaimana ya nih kita dapat drama terus ini di dalam rumah ini lagi kapan kita bisa bikin shot-shot yang canggih dia bilang udahlah mungkin film yang kedua memang porsinya untuk kamera style. Yang ketiga ini, udahlah kita konsen ke drama aja kalau gitu. Tetap masih bisa menggunakan teknik-teknik uh, kamera seperti si bakti uh, ikannya itu, ikan cupangnya itu kan. Ya, tapi nanti takut nggak bagus seperti film yang kedua. Sudahlah bikin aja lah. <minutuh> Dan ternyata film yang ketiga juga. Uh, jadi film pembuka itfa dan menang juga di itfa dan menang juga di Sundance gitu loh saya langsung kaget gitu waduh berarti kamu orang yang pertama yang menang dua kali berturut-turut di Sundance dan di dan di itfah. belum pernah ada orang yang menang dua kali berturut-turut bikin film sekali menang bikin yang keduanya menang belum pernah ada berarti kamu yang mengukir sejarah saya bilang gitu kan dan dia juga kaget atas prestasinya itu tetapi itulah ya ketika kita sudah mencapai ke posisi yang paling tinggi itu kayak stuck gitu loh kayak stuck gitulah loh makanya saya banyak menemukan anak-anak muda yang mereka itu baru start di film tapi dia udah meraih yang paling tinggi sisa waktu hidupnya ini untuk berkarya itu jadi memble gitu loh memble jadi nggak tahu arah karena memang dia udah di posisi puncak yang kepentok dan mental ke bawah gitu loh sampai dia nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu loh saya banyak menemukan yang seperti itu gitu loh terlalu mudah untuk sukses juga tidak baik gitu loh. tapi prinsip yang saya uh, yang saya uh, ambil dari pengalaman pengalaman saya belajar itulah setiap hari kita harus belajar sampai kita mati dah, baru berhenti kita belajar. artinya saya juga masih terus proses belajar belajar belajar dan segala macamnya. gitulah saya kadang-kadang lebih syukur nominasi aja dulu biar PR saya ada untuk target saya ada besok harus menang wah, nominasi lagi besok harus menang nominasi lagi besok harus menang berarti saya bikin lagi bikin lagi bikin lagi gitu ada tujuan terus tapi kalau udah menang tas ngapain ya itu yang bahaya sekali memang tapi memang ada solusinya kalau kita menjadi kayak gitu Uh, saya pernah ngomong-ngomong ini sama orang film di Eropa juga Salah satunya ya, dia harus berteman sama orang yang super kreatif Yang bisa membangkitkan dia untuk Punya ide lagi gitu loh Harus ber, harus harus berdekatan sama orang yang bisa memberi energi untuk membuat Api nyala lagi gitu loh Jangan orang yang di bawah dia gitu loh. Kalau orang yang di bawah dia dia terus kumpul, dia akan merasa masih di posisi itu terus gitu loh. Tapi ketika dia udah out of the box dari lingkungannya dia, dia akan sadar kalau dirinya eh, masih belum apa-apa, segala macam gitu. Artinya dia butuh naik level gitu. Loh ketika kita udah jagoan kampung ya kita harus ke kampung lain gitu loh untuk menaklukkan gitu Artinya kan dalam komunitas film untuk dunia juga beragam-ragam gitu. Loh. Ada Eropa, Asia, Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika segala macamnya banyak dan banyak juga grup-grup e, dokumenter di Belanda dengan style seperti ini, style seperti itu, itu itu itu, itu banyak macam-macam. Artinya menjelajah lah gitu loh, mumpung masih muda. Gitu. Loh.